Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya mau merangkai Jiuka Ikebana Ikebono. Saya memakai wadah keramik panjang ini, memakai beberapa kensan karena ini wadahnya besar. Ini saya akan pakai bunga heliconia, ukurannya besar nih. Lalu saya pakai daun daun kuping gajah dia bilangnya, anthurium sebetulnya ini. Anturiumnya ini sudah saya kasih kawat-kawat ya. Saya akan memulai dengan daun anturiumnya. Kita tancep di sini si daun anturiumnya. Ya, lalu saya pakai beberapa daun anturium. Kita bikin barisan anturium di sini. Saya juga memakai daun anturiumnya yang udah jelek ini, udah ada kuning-kuning, karena saya mau ambil warnanya kita ambil warnanya ya ada yang lebih kuning lagi lalu ada yang besar ada yang kecil dalamnya ya juga ada yang ke depan ini yang paling ke depan Ini nyumpet-nyumpet saja Usahakan daunnya ini nggak sama ya, Supaya dia lebih cakep Kalau sama itu kurang cakep Ya sudah jadi formasi daunnya Jadi ini rangkaiannya agak pendek-pendek saja ya Tanjepannya ini paralel Nah, Kalau kita lihat dari samping seperti ini, ya dia ke depan ada yang ke belakang, ya, oke. Okay. Sekarang saya akan taruh bunga nya Ya, nya ini besar banget. Ini deh. Iya. Oke. Okay. Saya hari ini pakai dua aja heliconiannya. Saya pakai dua, kita cari-cari tempatnya. Ini deh. Ya, Ya, sudah dapat heliconiannya. Sekarang kita pakai bunga ros. Ya, bunga rosnya ledeknya di dalam lalu yang panjangnya ini terusnya banyak durinya kita buangin dulu duri-durinya ya supaya nggak kena tangan kita lalu kelopak yang agak jelek kita boleh buang sesuatu paling pertama durinya banyak nih duduk-duduk 来kjam sekali durinya Oke, okay. kita menghadap ke depan. Masih ada di luriknya. Mawar cantik tapi durinya ya tak galak. Kita buang aja daunnya. Daunnya dikurangi. Ya. Sudah mawarnya. Seperti biasa dia smile sama kita. Mini di lucu sekali mini ini. Mini kita taruh di belakang satu. Ini susunan kacpetnya paralel ya. Lalu si agak pendek di sini. Ah kalau dia susah nancep ke kensan karena dia tipis kita boleh gunung floral tape supaya dia agak lebih tebal. Karena ini tipis benar. Kita taruh di sini. Ya kalau pakai kensan enak. Jadi kita nggak usah terlalu nutup nutupin. Kalau pakai foam harus ditutup-tutupin, jadi nanti bisa gemuk rangkaian kita. Mungkin kita kasih lagi di belakang sana. Di sini. Itu di paling akhir deh. di sini. Pendek. Jadi ini ini rangkaiannya agak pendek. Kalau pendek begini akan mendapat siluet horizontal ya. Oke. Okay ya, Jendelanya mungil bener kecil. Sudah, lalu saya akan kasih bunga pengisinya. Bunga pengisinya ini saya akan pakai krisan kuning yang kecil-kecil ini. Krisan kuningnya ini hari ini eh, bagus, segar sekali. Kita kasih sedikit-sedikit saja. Bunga kuningnya ini. intip-intip ya, rangkaiannya sudah hampir selesai. Saya akan tambah seperti biasa aksennya ya, aksen yang kita bikin supaya dia jadi lebih menarik dan lebih flowing. Saya coba lihat di sini ini panjang. Ini udah saya kasih kawat dan saya tekuk. ya ah. oke okay. rangkaian saya sudah selesai ini boleh kita potong sedikit karena agak nyentuh kita tidak mau ada yang tersentuh semuanya akan terlihat cantik sedikit lagi lebih pendek oke okay. ya yeah. Jadi rangkaiannya ini siluet- siluetnya masih masih horizontal ya, susunan tancapnya paralel ya. Oke udah selesai rangkaiannya, jika suka dengan rangkaian saya silahkan share, like, dan subscribe Terima kasih